Pemirsa Kita mau nge orang rumah dulu nih Ini ada namanya taik Oke okay. Halo pemirsa Kita mau ngerjain ah, Mama nyepat ya nih Dengan Apa Prank <hih> Yuk kita cek it out Ini apa? Adik tahi ni, mana? Do, tahi ni. Ini apa? Adik tahi ni. Okay. Besar berapa hari? Okay. Apa? Hah, tahi ni macam mana ni? Macam tu apa? Macam mana? Ma Tadi. siapa Kucing tahu, Coba mana, ma. ya? mana dede? di mana? Ya? mana?